masih belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara sederhana rekam layar pada laptop bahwa kegiatan di masa pandemi covid-19 ini banyak kegiatan banyak belajar banyak bekerja dari rumah kita mengikuti kegiatan secara bisa menggunakan zoom bisa menggunakan Google Meet, bisa pula mengikuti secara langsung dengan cara webinar. Untuk itu, setiap kegiatan webinar, kita bisa mengikutinya, bisa melihat dan mendengarkan. Namun setelah selesai, kita lupa. Nah, untuk mendokumentasikannya, kita bisa menggunakan cara merekam dari kegiatan tersebut dengan menggunakan cara rekam layar pada laptop kita tidak perlu mengunduh aplikasi-aplikasi rekam layar kita cukup menggunakan rekam layar yang sudah ada bawaan pada laptop kita bagaimana caranya mari kita ikuti pertama kita tekan huruf G bersama-sama dengan logo Windows jadi logo Windows dengan huruf G kita tekan bersama-sama hanya sederhananya seperti itu cara memunculkan cara rekam layar pada Windows sekarang kita mencoba mempraktekannya seolah-olah kita mengikuti suatu webinar kita buka, misalnya kita buka YouTube kita karena webinar biasanya kita berlangsung secara langsung di lewat YouTube misalnya kita buka YouTube dulu Ya. Misalnya ini ada YouTube, convertcap, pgri. Kita buka. kita mencoba. Ini misalnya ada YouTube atau webinar atau apa apapun Dan secara langsung maka kita dapat merekamnya. Yaitu dengan menekan tombol Windows dengan huruf G. Maka muncul tanda seperti ini. Ini adalah start untuk merekam. Setelah ini berarti otomatis sudah terekam kegiatan ini kita bisa melihatnya ya bisa melihatnya seperti ini ini adalah kegiatannya semua kegiatan sudah terekam secara otomatis Kita mencoba dulu. Ini sudah sampai tujuh detik. Kita mencoba ini, rekamannya masih jadi cukup menekan tadi, huruf G dengan Windows. Kita cukupkan scan untuk latihannya hasil rekamannya kemana ini kita tutup seandainya sudah selesai kotaan ini adalah untuk menghentikan kita tutup nah, berarti rekaman kita sudah selesai jadi kita bisa melihat di mana. kita lihat di uh, Windows jadi file C di video bagian folder Store. Nah, di sini tadi rekaman. Coba kita lihat. Nah, ini hasil rekaman convert cap ke YouTube. jadi kita bisa melihat hasil rekamannya di file C di bagian video nah ini adalah hasil rekamannya tadi mudah sekali ya kita sambil berwebinar sekaligus dapat mendapatkan hasil dari apa yang kita peroleh dari webinar tadi berupa rekaman layarnya menggunakan aplikasi bawaan laptop kita demikian tadi adalah cara rekam layar pada Windows pada laptop kita secara sederhana kita ingatkan kembali cara merekamnya adalah menekan lambang Windows dengan huruf G secara bersama-sama demikian yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat selamat berwebinar sekaligus selamat merekam apa yang kita lihat dan kita dengarkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh